<tang> <tang> <tang> <tang> Baby bus Tim penyelamat panda kecil Ini dia Misimu kali ini adalah masuk ke dunia dinosaurus untuk membantu dinosaurus Ini adalah jam tangan ajaib Dapat membantu uh. kamu menyelesaikan tugas ini Tim penyelamat panda kecil, ayo kita berangkat Hai, kami adalah tim penyelamat panda kecil Darurat, darurat Ada ibu Triceratop menangis dengan keras Ayo kita periksa Tim penyelamat panda kecil, ayo kita berangkat Ibu Treseratop, ada apa? Wah, wah, wah, telur-telur Treseratopku hilang semuanya Jangan khawatir Ibu Treseratop Kami akan membantumu mendapatkan kembali telur-telurmu Ini adalah kendaraan udara berawak. Biasanya berpatroli di lingkungan sekitar. Ayo kita periksa apakah pencuri sudah tertangkap oleh kendaraan ini. Ayo kita cari tahu perbedaan antara dua gambar ini. Ayo kita satukan dan periksa siapa pencuri itu. Velociraptor. Sudah terkonfirmasi bahwa Velociraptor adalah pencuri yang mencuri telur-telur. Ayo kita cari tempat di mana Velociraptor sering muncul di peta. Velociraptor ditemukan di sini. Ayo kita kemudikan tutup dan temukan Velociraptor. Velociraptor si itu melancarkan serangan. Jangan takut, aku dapat berubah menjadi Triceratops mekanis dan mengusir mereka semua. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat transformasi. Masih super, ayo kita usir tahu, raptor. bola energi agar lebih bertenaga kamu telah menemukan semua telur ibu triceratop kami telah membawa semua telur triceratop kembali oke okay, terima kasih wow bayi triceratop telah lahir izinkan aku memeriksa mereka jam tangan ajaib Perhatikan perangkat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bayu triceratops berada dalam kondisi yang sehat, tapi mereka kurang gizi data menunjukkan bahwa triceratops adalah dinosaurus herbivora yang suka makan rumput dan daun ayo beri mereka makan triceratops adalah dinosaurus herbivora yang suka makan daun Darurat, darurat Ada dua teri Zinosaurus terjebak di tebing Ayo kita periksa Tim penyelamat panda kecil Ayo kita berangkat Tolong Halo kami adalah tim penyelamat panda kecil Apakah kamu memerlukan bantuan? Ah mengerikan Kami tidak dapat membanjatai Tolong bantu kami Jangan takut kami bisa menggunakan tutup untuk menarik kamu naik. Pertama-tama, kencangkan sabuk pengaman untuk dari Zinosaurus. Izinkan Miu-Miu memeriksamu dan melihat apakah ada yang terluka. Tidak masalah. Jam tangan ajaib. Aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Terry Zinosaurus lemah dan kurang gizi minda cakarnya Terdapat kerusakan yang serius Kami harus menemukan potongan-potongan cakar Sebelum memperbaikinya Di manakah potongan-potongan cakarmu? Kami tadi bertarung di semak-semak Dan tidak sengaja jatuh dari tebing Kami pasti telah menjatuhkan potongan-potongan cakar kita Di semak-semak saat kami berkelahi Oh, tidak, potongan-potongan itu sulit ditemukan karena ada banyak rumput di semak-semak. Jangan khawatir, aku dapat berubah menjadi terizinosaurus Saurus mekanis untuk mencari potongan-potongan dengan cakar-cakar tajam. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat transformasi. Super. Potongan-potongan itu ada di rerumputan. Tarik cakar-cakar tajam itu untuk memotong rumput dan temukan potongan-potongan itu. Kartel Jim Karkut telah diperbaiki. Kami masih sedikit lapar. Dapatkah kamu memberi kami makan? Tidak masalah. dinosaurus adalah dinosaurus herbivora yang suka makan tumbuhan dan buah-buahan. Hmm. <tuk> <tuk> <tuk> Pahlawan-pahlawan <SILENGALALALAN> kecil, tim penyelamat. Terima kasih atas bantuannya. <SILENGALALAN> Kuis Panda Kecil, jawablah pertanyaan tentang Dinosaurus. Triceratops suka makan apa? A. Daun B. Daging C. Ikan Kamu benar! Tyrannosaurus Rex suka makan apa? A. Serangga B. Daging C. Ikan Kamu benar! Dari dinosaurus suka makan apa? A. Daging B. Ikan C. Daun Kamu benar! Dinosaurus manakah yang mempunyai gigi tajam dengan daya gigit yang menakjubkan? A. Parasaurolophus B. Brachiosaurus C. Tyrannosaurus rex Kamu benar! Dinosaurus mana yang mempunyai layar besar di punggungnya untuk menyesuaikan temperatur? A. Tyrannosaurus rex. B. Spinosaurus aegyptiacus. C. Euplocephalus. Kamu benar.